Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar. Yuk, kita putar spinnya kuda atau horse. Kali ini kita akan membahas kuda. Selain anjing dan kucing, kuda juga menjadi salah satu hewan yang cukup banyak dipelihara teman-teman Kuda bisa memberi kesenangan serta mengusir stres loh Namun dibanding hewan peliharaan lainnya, memelihara kuda membutuhkan biaya yang mahal Selain butuh biaya yang besar untuk membelinya, memelihara kuda juga memerlukan banyak perawatan Dari tubuh, bulu, nutrisi, hingga kandang Tak heran memelihara kuda disebut sebagai bentuk kemewahan Untuk mengetahui lebih dalam tentang kuda, berikut Fakta menarik, kuda yang perlu diketahui teman-teman Kuda tidur berdiri Selain posisi berbaring, kuda bisa tidur sambil berdiri loh teman-teman Kuda harus berbaring untuk mencapai siklus tidur restoratif Selama minimal 30 menit per hari Menghindari kurang tidur, ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan kuda berbaring tidur dan istirahat, seperti cuaca, ruangan tersedia, dan tempat tidur yang nyaman atau penghalang fisik, seperti hambatan, muskuloskeletal yaitu osteoarthritis. Selanjutnya, fakta menarik kuda adalah tidak bisa bersendawa, muntah, atau bernapas melalui mulut seperti manusia. Sistem pencernaan kuda ada jalan satu arah, tidak seperti sapi yang memuntahkan makanan untuk dikunyah kembali Meski memiliki cara cukup efisien untuk memproses makanan berserat keras Sistem satu aneh yang panjang ini dapat menyebabkan masalah yang mengakibatkan kolik atau kondisi tidak nyaman pada organ pencernaan Salah satu pertanyaan paling umum tentang kuda adalah beberapa lama seekor kuda hidup? Jawabannya, kuda bisa berumur lebih dari 30 tahun Pengetahuan tentang nutrisi kuda, perawatan kuda, dan kedokteran hewan telah meningkatkan usia harapan hidup tersebut Kuda adalah herbivora loh teman-teman Cara gigi mereka berbentuk menggiling geraham untuk memecah bahan tanaman berserat Posisi mata mereka menghadap samping untuk mencari predator. Dan jenis sistem pencernaan adalah ciri khas herbivora. Anjing mungkin telah dijinakkan sekitar 14.000 tahun lalu. Kucing telah menjadi sahabat manusia sekitar 8.500 tahun lalu. Hubungan manusia dengan kuda baru dimulai sekitar 6.000 tahun lalu. Meski beberapa bukti mengungkapkan kuda telah dijinakkan lebih awal bagian besar, kuda putih yang anda lihat sebenarnya memiliki warna jauh lebih gelap saat lahir, dan secara bertahap berubah menjadi putih. Kuda-kuda putih ini mungkin mulai dari bayi, kastanya atau hampir hitam. Kuda-kuda ini tidak disebut putih, tetapi abu-abu. Kalau kuda bukan asli Amerika Utara, setiap kuda di benua Amerika Utara adalah kebenaran kedua Eropa bahkan kuda-kuda yang dianggap liar sebenarnya adalah kuda liar loh yang nenek moyangnya lolos dari penangkaran. Kuda menghilang dari Amerika lebih dari 11.000 tahun lalu dan ada banyak bukti fosil bahwa nenek moyang kuda tinggal di sini sebelum itu. Nah itu tadi ulasan seputar kuda ya. Selanjutnya teman-teman bisa melihat video berikut ini. Grrrr. <sighs> I don't know. a ah.